Assalamualaikum sahabat bas, akhir-akhir ini kita sedang dihadapkan pada kondisi yang cukup sulit Beberapa hari yang lalu harga BBM naik cukup signifikan Pastinya hal ini berimbas pada harga bahan pokok yang ikut naik Mungkin harga gula naik, bawang putih naik, cabe naik, eh tapi gaji gak naik-naik Lantas sebagai muslim yang baik bagaimana kita menyikapinya? Yang harus dipahami bersama adalah bahwa dengan naiknya BBM tidak akan berpengaruh terhadap rezeki kita semua, sahabat-sahabat. Rezeki sudah ditentukan oleh Allah. Sikap kita sebagai muslim yang baik adalah bersyukur ketika kita mendapat nikmat dan bersabar ketika mendapat ujian di dunia. a'lam.